pengalaman lingkungan ya. mungkin saya senang gambar lingkungan seperti ini krat, ada keraton ada pelengkung pelengkung itu ya. saya tertarik juga untuk bikin-bikin bentuk-bentuk lengkung, kayak gitu, gitu, gitu ya ornamen gitu. ada walaupun ada unsur dekoratif memang ya. seru dekoratif juga karya saya itu agak dekoratif ya. ya. ya. Juru sering di alam kan, karya-karya di alam Ya seperti, ini cet air Bagian. sebagian, cet air uh. alam tapi sebagian itu Zaman dulu masih tahun ya lama itu Ini cet air, ya, ya. Uh -huh. ada-ada masih banyak juga yang saya simpen Sampai perawatannya kurang jadi di malam cet air karena Saya kurang untuk perawatan ya, saya pikir itu uh. Oh, anu ya? langsung menggambar langsung menggambar <tos> Lang tangan. langsung kayak landscape itu dulu suka landscape gambar, gambar landscape banyak landscape banyak yang media media landscape yang dia gambar seperti cat minyak <tos> <"Tep> <tos> itu karena suka cat minyak juga akhirnya sampai, sampai media media mungkin karya ini eh, dari banyak kan kan banyak yang soal warna ini gitu, untuk bermain apa itu <gat> ah ini zaman cair air dulu iya, kadang-kadang cat air kok sampai ke oh, oh, mungkin bisa kita panggilan juga iya, iya dikejar mobil ya kan ah, iya, iya kan. ah, iya, banyak pemandangan, banyak pemandangan saya pikir iya, iya iya sayang perawatannya, saya pikir nah ini kayak di barang tritis dulu gitu. hmm, iya, iya hah? suasananya masih gubuk-gubuk, ini -gubuk, masih lama ini tahun 94 itu mah, tahun-tahun 94 nih Hata-hata oh. saya tertarik juga si siapa? Si yang pelukis Newpe, bendera si, si, si Rusli, Rusli dengan warna-warna saya suka warna Rusli juga dulu gitu Sampai... Ya. Oh. Ya ya ya. Oh, banyak kenangan Tarang Tristhis sih. Saya pernah selama barang Tristhis berulang tiga tahun di Jogja sama lama, kurang, kurang, lama, kurang, kurang, lama, hidup lama, Tarang Tristhis. Sampai hmm. kapasnya bersih harus. Kita sama nomor udah Jakarta pulih Saya, saya saya si Rusli saya suka juga aksen Rusli yang kini ini Rusli suka bikin aksen aksen gini tidak begitu Rusli ya spontan lah Sering walaupun tak gabung dengan media media kayak landscape iya nah ini pemandangan pas ini eh, Pak tani musim tahun 94 puluh empat nih itu. Yes. sering jalan di teman sama teman eh, sama sekarang sudah pinjau di Jala, ya? Scotland itu. dapat teman bule dari kawin orang South Scotland itu pe mm 194 -hmm. malah ini 10 yes, oh, November lingkungan juga, saya sudah itu lingkungan ya kadang-kadang jadi jadi di, di, di Kaliurang ini malah di kecilik Kaliurang kairah Kaliurang Kali ini hmm. jadi sungai, sungai sekat parang ke kiri kenapa? Saya air lama air. lama dan air, walaupun air belum malah seneng air Ayo disimpan ya, efeknya gini gak di harus situannya serta kalau ini hanya komposisi eh ya, ini mulai rada bebas walaupun ini ada ada batang batang kore api kita ya, ganti di sini di, di. Jadi, lingkungan juga tuh ya enggak sip sip sip Ini sungkar gambar yang baru foto. ini ya, sekat-sekatnya tuh suka <tokat> Saya pikir kayak waktu dulu, gak ada habisnya Minum, jadi Minum banyak Lalu <laughs> banyak ekspresi, bisa jalan terus Coba ya. ya. malah sekarang, keren akan air, tapi Cari kertas yang bagus atau apa-apa, itu ya. Akhirnya saya bingung saya saya bikin karya-karya gini yang biar awet gitu <tuh>. Walaupun kertas, pakai ini, ini, ini Kasih kayu, <tuh>. mungkin kayunya yang kalah gitu Kemakan sesuatu gitu Ya, akhirnya banyak masalah Untuk terhadap media atau penyimpanan gitu Ini, ya ini kadang-kadang pemandangan lingkungan sendiri ini ada mesin jahit saya di sini cuma, cuma pakai pensil, pensil dan cat adanya. Oke. Siap. Nah, ini untuk penyimpanan itu belum ketemu. Itu awet malah begin ini tapi tidak awet itu kayu kayu kayu mungkin kayu yang bagus harus ya. siap siap si ayu, cer, ayu. Terus di gambar siap ya. menarik nah, sebenarnya media macam-macam itu -macam, ada saya Penjahit jadi katakan ada kain bekas ibu-ibu eh tak tempel ke ya masuk komposisi untuk topeng tapi ada nah, sabun ini ya, jadi kayak masker aja ya, hmm. ya, <tuh> masker maskernya kupu-kupu ya, ya, karena media menjahit jadi ya, ya, kan. media banyak. Ya. Ini juga akan media saya dari saya tanya, batik, eh, eh, sampur buka itu, hmm. karya ini, ini batik. tahu karya, tapi, saya gab, bikin karya, karya, karya, karya, karya, karya, karya, karya, karya, karya, satu karya, karya, karya, karya, karya, karya, karya, ini ada media kain <tuk> campur radio. tamu. <tangan> <tuk> ada tamu. Hei, monggo.